Watak berdasarkan weton 28. neptu 28 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton, Senin Wage, dan Selasa Legi. Orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak panas hati, dengki, tidak mempunyai teman, sering bermuka masa, dan bila bertengkar sering mendatangkan bahaya, atau bila bicara sering berakhir jelata. Dalam istilah primbon Wataan disebut berlaku seperti bumi